Yo, halo WhatsApp, bos bosku balik lagi, balik lagi eh. Kali ini gua bermodalkan 78 rebet bermain sama si Starlight Princess Sanjay. This is the real ya. Eh. Kali ini gua bawa pola nih, polanya gampang banget ya. Tenang. Ini segini kali cukup ya. Udah scope. Contohnya ntar ada ditaikin tapi turunin lagi tenang. Ini ini ini ke quick kita 10 aja. Gasken, Bos. Yeah, perhatiin baik-baik ya. Eh. Polanya perhatiin. Ini eh uh, udah deh pokoknya. Is real is the best. It's Is the inches anjay, kalau kalem ya Ini polanya ada naik turun nih. Gua, gua dikasih pola keren juga sih, gokil polanya Tenang, tenang, oke, okay. masak tenang, tenang ya. Udah, anjay. Udah, udah. iya betul, betul, betul, ini betul, betul, dulu betul, betul, okay. ini matiin. Ini kita naikin dulu, ya. nah, ini betul, kita betul, betul, betul, betul, ini. betul, okay. Bilihannya manual, manual dari satu Tenang aja tenang aja nah tenang, tenang, tenang Tiga, nah Oke okay. Nah Masih jadi-jadi ya Udah, kita turunin lagi Nah, nah ini, ini ke turbo sama SS dah kita buy beh deh clean plan ini namanya uh, ini apa uh, pola clean plan Anjay udah ditaikin, diturunin lagi iya yeah, tapi nggak apa-apa yang penting profit ya, santai santai ini kalau oke indah kalau bercabang kena bede kelor kena tembak tembakannya mana aduh ampun aik nice. telat telat nggak apa-apa kali dua ya santai santai ya udah. anjir anjir Buah, kali 7 tuh lumayan, tuh 2, 4, 7 beh. santai-santai ya Nah, nah Boh, ampun ayah, tembak dong Tembak dong, 2700, berani Nggak Aki siputnya juga jadi tega banget, tega banget Buh. ampun Buh. Buh. ampun Gue bilang kayak apa Polanya bu. Pola gokil ini mah ya Namanya pola pelin-pelan Tapi lu lihat sendiri tuh Anjay Oke ijo-ijo jadi ya Boleh Oke mantap Mantap mantap, Ya ampun Masa segini doang Bintang bercabang Mantap Ijo tembak Mantap Ijo nya gak kena Tapi gak apa-apa ya Gak apa-apa Gak apa-apa ya Wih, siput nih. jadi Waduh, siput dong. Ini, ayo. Oke, kurang satu. Eh, yang lainnya kurang ajar ya. Eh. Seperti biasa ya. Eh. Aduh, aku naik. Ayo dong, guys. Nah. Aduh, aku naik. Helo, siap, boy. Aduh, aduh. Aku naik. Nah, aku naik. Bayan, bayan. Dulu, ya. Oi, perkaliannya masih ada empat spin. ya. nah, kena. perkalian udah 22 nih. Ayo dong, halo, halo, Eleh, aing hai, ya last. hai, waduh Lumayan lumayan ya, ada tambahan ya, lumayan. lumayan, hai, lumayan hai, jadiin dong. Nah. Terlalu apaan lagi, kek? Nah, ya. Enggak, iya. Apa -apa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. 29.600 ya Yay. Percobaan pertama berhasil ya Percobaan pertama berhasil ya Kita coba lagi Kita coba lagi nggak apa-apa Gak apa-apa tenang ya Oke nih dupin Ini kita naikin 120 lumayan ya Ini kita kesini nih matiin Kita 10 ya Ter, Oke Percobaan pertama berhasil ya Percobaan pertama Kalau misalnya berhasil Kalau sekali doang Itu bisa aja hoki Kalau nggak kebetulan ya. Kita harus coba percobaan kedua ya Oke okay, mantap Mantap tenang ya Namanya pola pelin-pelan Ini anjir nah Tenang, tenang. Oke okay, Santai Coba deh hmm, Kejahannya lumayan hmm, Gua puji berhenti lu Santai santai ya Tenang tenang Tenang tenang uh, Anjir Oke okay, kita matiin Ininya kita matiin Kita naikin dulu ya Seperti biasa kita eh kapan sih nih? Kita manual, oke tenang, tenang, tenang, tenang Buah, nyai. oke Kita turunin lagi Gue bilang gak apa? Pola pelin plan ini, pelin plan ya, santai Kita bay udah, gak usah takut-takut ya Percobaan kedua ya, percobaan kedua Percobaan pertama tadi berhasil bisa aja itu kebetulan kalau nggak hoki ya. Kalau percobaan kedua eh, berhasil juga harus diuji lagi ya. Kalem-kalem, ini pola ada-ada aja ya yang ngasih ke gue ya. Ini keren, <tuk> sih. Uh, anjay indah, indah coy. Kali 8 enam ribu, enam ribu tujuh ratus. Hai, hai, hai, ditambah lagi ya tapi lumayan udah hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Oke, mantap hai, hai, hai, hai, hai, Perkaliannya hai, ya Mulai panas ya, Waduh, lu lihat perkaliannya gua, juga kagak paham. Ampun naik kuning kuning jadiin dong. Nah, terlalu apaan ke? Terlalu. Nah, jadiin lagi bulan-bulan. Mantap, mantap, mantap. 24. Uuh. Ini mau udah balik modal, udah profit juga, udah berhasil lagi, ya. anjay gua kagak paham, kagak paham ya. Boleh, ya. Oi, jangan senang dulu, ya. Jangan senang dulu, ya. Kita coba ketiga kalinya, ya. Santai-santai, ya. Kalau ketiga kali udah, udah berhasil juga, udah itu sah, ya. Udah sah kalau itu, ya. Ini percobaan kedua udah berhasil, sih. Udah, udah berhasil, ya. Oke, kalau-kalau, ya. nih, mungkin buka ya. ratu, sweet. Mantap, mantap. Polanya keren, ya. Pola pelintuan namanya anjay. Nah, santai dulu, bos. Udah, udah. Ayo dong, tambahin lagi dong. Ayo dong, tembak. Tembak-tembak aja udah. Eh, perkalian udah gede mah tembak-tembak aja udah. Nah, begitu aja udah, Bu. Mantap, mantap lope-lope jadiin. Oke, oh, Lope kalau lagi, nggak apa-apa. Enggak apa-apa, santai santai ya. 4778 rebet gila, gila. Oke, mantap. Kita perkaliannya ya kagak nahan kagak nahan coba modalnya tadi gua gedein ini, gini nih, Kalau percobaan-percobaan pola tuh kayak gini tuh ya, lihat tembak lagi, uh, tembak dong, eh, was was, ya nggak apa-apa, Gak apa-apa modal berapa tadi 78 rebet lah ya. Udah 616 ribu. gila. Percobaan pertama berhasil, kedua berhasil ya. Sekarang kita coba yang terakhir ya, yang ketiga ya. Kalau misalnya berhasil itu udah sah ini polanya ya, udah sah ya. Oke. Tenang ya. Kita gasin dulu dong. Nah, 480 lah ya, 480 ya. Ini hidup, ini kita ke quick ya. Quick, ini matiin 10 gaskan bos santai, aduh ampun, Ayo, kalau percobaan ketiga ini berhasil udah, berarti spark ini bisa dipakai ya polanya ya keren ya, pola clean plan ya, aduh ampun, gua nggak bisa sebutin dia dari mana ya ngasihnya. dia nggak mau disebutin, nggak, udah pakai aja bang, Ayo, aduh, aduh, aduh. mantap, Wanjai. keren ya, pokoknya makasih lah ya udah yang ngasih, udah yang udah ngasih pola uangnya, Pokoknya lagi bos santai santai, boleh, sihoy, matiin seperti biasa turun matiin kita naikin dulu nah ini yang uniknya ini nih oke okay. kita manual yang uniknya tuh ditaikin dulu oke okay. kalau nah nah mantap turunin lagi nah ini yang uniknya tuh ini eh ampun ada-ada ya. aja loh terai ada, ada aja ya Tuh puluh ribu lagi ya. Ini kita mainin profitan ya Sama aja kita mainin profitan ya Modal kita masih segitu-gitu aja ya right? Gak masalah ya walah Ampun Aiman gak gitu juga dong hmm, Awas aja loh ya. Yang ketiga gagal ya Nah Kali-kali dua doang Lagi Perkaliannya tadi ngapa di Gituin ya Sayang-sayang ya Tapi beter loh Kanahan perkaliannya loh Nembak dua kali Dua kali mulu Dia loh Ah, gila Oke okay, santai Ya yeah, baru gua puji-puji nih Halo ah. kaya Ini kayaknya bohongin gua nih pola nih Nah ayo Lope-lope Aduh Kurang satu Kurang satu Tenang-tenang ya Pegangan-pegangan ya Oke okay, mantap Oke okay, Mantap Mantap Dua e, lemas, ini mas. Ampun, aing lu Pecahannya udah segitu gila-gila ya. Perkaliannya cuma dua Hehehe. Ampun, aing nunggu tapi nggak apa-apa lah ya. Udah profit lah ya. Udah profit ya. Gila. Widih, kali 100 bosku. Ampun, aing mah ini. Bikin gua kaget. Ampun bener Ampun, aing gue udah lemas. Diturunin kali 100 Sampai layarnya begeter Kayak gini Ampun naik ampun ya tega banget tega banget Tuh Gak profit ya Berarti sah ya saya sah ya Gila Gila lumayan 719.000 ya Gua main di bon aja 138 Udah ya Clear ya Dadah Bye bye